lagi, bahwa satu sistem, kita berbicara sistem, itu adalah terdiri dari elemen-elemen. Masing-masing elemen akan terkait satu dengan yang lainnya. ya Kalau kita berbicara sistem, itu tidak boleh elemen itu berjalan sendiri. Ya. Karena sekalinya elemen itu berjalan sendiri, atau satu elemen itu tidak bergerak, maka mengakibatkan roda dari sistem keseluruhan juga akan mati, akan berhenti. Dan kemudian dari setiap elemen, itu akan terdiri dari sub-sub-elemen. Sub-sub-elemen terdiri dari audit kriteria atau kriteria-kriteria. Jadi masing-masing kriteria, masing-masing sub-elemen juga harus berjalan secara sinergis bersama-sama untuk menggerakkan roda elemen untuk bergerak bersama. Gitu. Jadi sekecil apapun kontribusi daripada sistem, ya kriteria terkecil daripada satu sistem, itu akan berpengaruh besar terhadap pergerakan roda sis elemen yang lebih besar. Elemen yang lebih besar bergerak tidak sewajarnya, atau bahkan tidak berstak, maka akan mengakibatkan kegagalan dalam pergerakan sistem keseluruhan. Nah itulah yang perlu kasih kami sampaikan, bahwa kalau kita berbicara sistem, maka pergerakannya semuanya adalah harus bergerak bersama-sama. Sehingga kenapa definisi daripada sistem manajemen K3 itu adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan. Artinya SMK3 itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang lainnya, yaitu sistem manajemen terkait produksi, sistem manajemen terkait mengenai masalah keuangan, dan sebagainya. Itu harus menjadi bagian yang satu, yang tidak boleh terpisah. Sekalinya sistem manajemen K3 ini terpisah dari sistem manajemen perusahaan lainnya, maka hanya dianggap sebagai pelengkap penderita saja dan ini tidak e, akan berfungsi secara efektif dan bahkan hanya semacam e, ini saja, hanya semacam ya pelengkap penderita saja nantinya. ya Sehingga di dalam definisi awal sudah benar-benar dijelaskan di sana bahwa namanya sistem manajemen k itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan. Baik. Jadi, sekali lagi, semua bagian sistem itu adalah akan bergerak bersama-sama untuk menggerakkan sistem yang lebih besar, sehingga akan tercapai satu operation yang excellent. Ya. Operation excellent tercipta karena salah satu di antaranya uh, safety excellence tercapai. Kira-kira ya, demikian penyampaian dari saya. Uh, kita selanjutnya akan uh, lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Baik, uh, saya sebelum tanya jawab langsung. AA, mungkin kita waro-woro dulu nih mohon maaf ya, sambil pasang iklan uh, ya jadi tolong bapak-bapak uh, tentunya membawa HP semua saya mohon bantuan supportnya bapak-bapak jika berkenan uh, bisa subscribe uh, YouTube channel kami pak sekali lagi YouTube channel kami ini adalah terdiri dari uh, dan video entrepreneurship jadi insya Allah uh, bisa dilihat Uh, untuk menambah kasanah wawasan kita Dan mungkin perlu saya sampaikan juga Bahwa acara training ini juga uh, Disiarkan secara langsung ya Melalui Youtube uh, channel Safety Trainer ya, Jadi uh, setelah ini mungkin tentunya Juga bisa disaksikan lagi uh, Di channel kami Baik uh, silahkan uh, Dilanjutkan dengan tanya jawab Kami persilahkan ya, Terima kasih Terima kasih, Pak Rahmat. Eh, Alhamdulillah eh, materi sudah selesai disampaikan dan di sini ada tiga orang yang sudah bertanya, walaupun dari satu orang ini ada yang beberapa pertanyaan ya Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Pak Yanuar Azwar, ini pertanyaannya eh, ada empat dan yang pertama itu yang dimaksud tingkat potensi resiko tinggi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yang seperti apa? Adakah penjelasannya dalam peraturan-peraturan lainnya? Itu satu. Yang kedua, adakah peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa H bahwa soft manajemen atau direktur utama? Yang ketiganya, jika sudah ada Departemen K3 atau HSE, apakah tetap wajib membentuk P2-K3? Berarti. Lalu, hmm. nomor empat, bagaimana cara mendapat piagam zero accident dari Kementerian Tenaga Kerja? Kayaknya ini Pak Edi ini expert nih. Kalau untuk dapat piagam, dan hmm. ini pengalaman. <laughs> Jadi, uh, boleh nanti mungkin uh, Pak Edi juga bisa bantu sharing uh, selain Pak Rahmat. Mengapa Pak Rahmat? Ya, ya. oke, okay. ya. nanti. Oh, ini ya, dari Pak Januar Aswar ya. Ya, betul. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Uh, saya akan coba jawab. Nanti kalau Pak Edi bisa menjawab, menambahkan, silakan Pak Edi ya. Siap. Yeah. Oke, okay, baik. Ini yang nomor satu. Yang dimaksud tingkat potensi risiko tinggi dalam Undang-Undang nomor satu tahun 70, seperti apa? Adakah penjelasan dalam aturan lainnya? Uh, ini setahu saya ada ya Pak Edi ya. Kita interaktif aja ya Pak Edi ya. Setahu yeah. saya ada penjelasan kira-kira kategori-kategori perusahaan apa saja sih yang tergolong berisiko tinggi? Eh, kalau nggak salah, di mana Pak Edi? Masih inget nggak Pak Edi undang-undangnya ya? Jadi misalnya dalam hal ini adalah perusahaan konstruksi, perusahaan migas, kalau nggak salah gitu ya Pak ya? Perusahaan Iya, Bagian contohnya. Ya. Di mana Pak Edi? Mungkin masih ingat Pak Edi? Nah, jadi intinya uh, yang dikatakan berisiko tinggi, karena uh, kalau uh, perusahaan tersebut berpotensi uh, pada kegiatannya menyebabkan fatality. Jadi di situ Uh, uh, perusahaan itu diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berpotensi uh, memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Ya, jadi uh, kata kuncinya adalah kemungkinan terjadinya fatality di perusahaan tersebut. Jadi itu, sehingga kalaupun kurang dari 100 orang, hanya berapa orang yang bekerja di perusahaan itu, ya dia wajib menerapkan SMK3. Jadi tidak dilihat dari jumlah uh, karyawannya ya. Tapi dilihat pada uh, aktivitasnya yang bisa menyebabkan terjadinya potensi fatality. Jadi contohnya disebutkan adalah perusahaan tambang, migas, konstruksi dan sebagainya ya. Jadi itu uh, sementara ini yang saya ketahui setelah diskusi juga dengan teman-teman uh, uh, dari Kemenaker ya, jadi ya. kebetulan kita tanyakan juga itu ya, e, karena memang definisi dari resiko tinggi itu seperti apa, itu jadi pertanyaan juga dari peserta-peserta atau teman-teman yang kita bantu membuatkan e, manual SMK3, kebetulan saya aktif membantu e, salah satu BUMN yang hmm. bergerak di bidang penyeberangan. nah hmm. itu kita bantu untuk membuat manual SMK3, mempersiapkan semua prosedur, kemudian dari dokumen level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah ini kalau kita bicara SMK3 harus memahami apa itu dokumen level 1. Dokumen level 1 tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahmat, itu adalah kebijakan K3. Jadi itu wajib kita harus bikin. Kemudian yang kedua dokumen level 2 itu adalah manual SMK3 manual SMK3, jadi apa-apa yang akan kita lakukan di perusahaan kita terkait implementasi SMK3 maka harus punya manualnya, itu disebut sebagai dokumen uh, man, uh, apa, level 2 ya, dokumen ya. level 3 nya berisi SOP-SOP uh, ya yang terkait dalam rangka melaksanakan di lapangan dari manual tadi, manual tadi suatu sistem tapi kalau SOP-nya bagian dari sistem tapi itu yang sudah masuk ke aplikasinya, implementasinya. Kemudian yang terakhir dokumen level 4, itu bisa berupa uh, formulir, bisa berupa uh, working instruction, ya, instruksi kerja. Kemudian panduan, guideline dan sebagainya. Itu adalah dokumen level 4. Sehingga ya itu menandakan kalau kita ingin tahu perusahaan kita tuh sudah menerapkan SMK3 atau tidak, caranya sederhana lihat itu, keempat itu ada enggak di perusahaan kita, kalau enggak ada berarti kita lihat di perusahaan itu tidak ada kebijakan K3 berarti sudah bisa diyakinkan perusahaan itu tidak menerapkan SMK3 baik, terima kasih Pak Edi ini ada tambahan dari expert Oh sebetulnya mungkin salah satu pembentang uh, SMK3 yaitu Pak Saub, uh, Pak <tutup> Eh <dan tutup> belum, ya, ini ya. masih Pak Januar dulu Pak, Pak. Mas Zul, lihat banyak ya. uh, tokoh -tokoh di sini. Pak Saud mau membantu menjawab. Oh iya, ya, oh, mau membantu ya, ya, menjawab. Ya, ya, ya. Oke, okay, silakan. Ya, ya, oh iya, mohon maaf tadi Pak Edi, saya belum kasih kesempatan untuk menambahkan dari penyampaian saya mungkin ada yang perlu ditambahkan. Tadi sudah disampaikan Pak Edi ya terkait uh, apa dokumen dari. Level 1 sampai level 4 Level satu, level dua, tiga, empat. Alhamdulillah, makasih Pak Edi. Mohon apa ya. ya? Karena mungkin tadi. Kalau mau ada yang ditambahkan silakan Pak Edi. Ya, ya uh, tadi Pak uh, Rahmat mengulas tentang PDCA. Ya PDCA ini dipakai di SMK 3 dipakai di SMKP, dipakai di OSAS, dipakai di ISO uh, apa empat puluh ya. Dan ya, itu betul. tadi disebutkan oleh Deming ya, tapi Uh, sumber lain mengatakan itu adalah dari Jack Benton. Ya, Jack Benton itu dari Amerika. Jack Benton, oke, okay. uh, Jack Benton. Ya, jadi dia mengembangkan dan yang menarik nanti, uh, pada saat kita bahas tentang do dengan action apa bedanya. Padahal kalimat ini action, ya, Ya, yeah. nah, itu sebenarnya action itu singkatan dari pola up pola action, pulau, accent oh, action, yeah. Ya, action, pulau action, pulau action, pulau action, pulau action, pulau action, pulau action, pulau di dalam implementasi itu ada apa evaluasi, kemudian dia diapolasi, hasil evaluasinya itu harus ditindaklanjuti termasuk terakhir dalam bentuk uh, manajemen review jadi itu kemudian nih saya ingin perjelas istilah komitmen ya komitmen ini kadang-kadang kita merasa bos-bos uh, kita sudah komit ya terhadap <SILENCIO> tiga <hati> <gutuh> ya buktinya apa waktu ditanyakan buktinya apa ya kami ada kebijakan kebijakan itu menunjukkan adalah bentuk komitmen dari manajemen. Oke, okay. kemudian apa lagi? Kemudian ya itu sudah disosialisasikan ke karyawan. Oke, okay. kemudian saya tanya, apakah manajemen mendukung dana yang diperlukan dengan ya itu nanti ada istilah SikM of management. Jadi, apakah SikM of management itu didukung oleh manajemen? Kalau itu tidak didukung, berarti sebenarnya baru mohon maaf belum komit ya tapi baru komat komit ya jadi apalagi ah. diminta dananya ternyata dananya oh ini nanti dulu ini prioritas produksi ya nah, itu baru kom abang baru komat komit ya belum komit itu yang ingin saya tambahkan kemudian adik. oke ini nanti ada Pak Saud ini menarik ya tapi saya mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, sesungguhnya SMK3 ini kan wajib ya, wajib dan itu tadi walaupun kurang dari 100 kalau dia berpotensi menyebabkan risiko yang tinggi itu harus diterapkan. Dan kalau di Indonesia itu beribu-ribu perusahaannya. Nah ini mungkin kalau ada pasal nanti mungkin bisa ditanyakan. Ya pasal uh, ada ya, aduh kita undang berapa juga ke sini, persen ya. perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan dan bagaimana sanksi ya, sanksi atas perusahaan-perusahaan. Ini kalau kita lihat komitmen itu belum terlihat ya, belum terlihat. Dan itu karena peraturan perundangannya ada ya. Dan sayangnya kita peraturan perundangannya masih berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 70 yang sanksinya hanya Rp100.000. Kalau di situ ya, kemudian sanksi pidananya hanya 3 bulan dibandingkan dengan undang-undang perlindungan lingkungan yang sanksinya bisa 3 miliar sampai tujuh miliar plus tiga tahun sampai tujuh tahun di penjara. nah tahun. ini ya, ya ya ini mungkin harus ya teman-teman ya, di ASN yang pejabat-pejabat mudah-mudahan ini bisa kita uh, lakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. karena usianya sudah 50 tahun bayangkan kalau perempuan laki-laki yang 50 tahun gimana sudah seperti itu ya dan Ya, ini mungkin harus berjuang bersama untuk memasukkan ke dalam prolegnas, karena sudah tidak sesuai lagi dengan teknologi, ya, ya. dengan sistem manajemen yang berkembang pesat, dengan uh, safety science yang berkembang pesat. Oke, mungkin itu tambahannya. Mudah-mudahan nanti direspon dibantu oleh Pak Saud untuk menjawab. Ya, Pak Saud, uh, hadir ya? ya Silahkan. Ya, itu Pak Saud. Tuk salah satu promos dari SMK 3 jadi yeah, yeah, suatu okay, kehormatan okay. jadi buat yeah. kita Pak Saud ada hadir di di, di forum ini gitu. Oh, Pak Saud. Yeah, ya Saud, terima, maka, kasih. Pak Saud. terima kasih. Terima <laughs> kasih Pak, Pak Maktoh, Pak Rahmat, Pak Edi ging, ging, ging. dengan ging. tidak mengurangi dengan tidak mengurangi rasa hormat izinkan saya sharing yeah, yeah, apa yeah, yang yeah. disampaikan. Pertama berkaitan dengan eh, potensi bahaya besar kedang itu sebenarnya kita mengacu kepada beberapa pendekatan, Pak. Di mana pendekatan itu, pada saat kita menyusun SMK3, itu kita lakukan berbasis kepada CLUI. CLUI itu adalah klasifikasi lapangan usaha Indonesia. Dan ya. kemudian kita juga berbasis kepada bahan yang dilakukan dalam proses. Jadi ada bahan yang ada dalam proses sehingga itu menjadi sesuatu dan kemudian berbasis kepada proses, dan kemudian juga berbasis kepada output dari proses. Output daripada Jadi, proses. Ya, itu, itu yang menentukan potensi bahaya itu apakah dia besar, sedang, dan ringan. Dan karena itu, untuk tidak menimbulkan kontraproduksi, maka dalam PP50, potensi bahaya besar itu langsung kita nyatakan hanya adalah industri minyak gas. Itu, itu jelas dalam penjelasan di dalam Pasal 16nya Nah karena itu memang ini kenapa Pasal 16 kita lakukan di mana Pak? Pak Saud? Di PP50 oh, Di PP50 ya Oke okay. ya. nah, Kenapa kita lakukan begini? Karena memang untuk menghindarkan Bias yang terlalu besar Tapi dalam perjalanannya Pegawai pengawas Ketenagakerjaan itu mempunyai Kualifikasi untuk menentukan Perusahaan itu potensinya Seperti apa Mm -hmm. itu, itu yang menjadi catatan kita, sehingga memang tadi menjadi menarik pertanyaan dari Pak Januar Aswar. Ya, sebenarnya yeah. peraturan perundangannya sudah cukup banyak. Pertama adalah kita melihat dari WAK, e, wajib lapor ketenagakerjaan kerjaan Indonesia, WLKI, di mana itu berbasis pada Undang-Undang 781. Nah, karena itu memang definisi-definisi ini yang harusnya dilihat oleh teman-teman, bahwa dalam menentukan suatu potensi bahaya besar itu tidak hanya satu item tapi begitu banyak peraturan perundangan yang harus kita support hmm. dan berikutnya yang menjadi menarik tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Edi sanksi hukum sebenarnya nggak perlu kita rubah Pak hmm. itu yang itu yang ingin kami jelaskan pada kesempatan ini kita selalu terpaku dengan permainan angka hmm. 100 ribu zaman dulu kalau dievaluasi dengan sekarang Pak dengan nilai kurs yang ada maka sebenarnya itu sudah satu triliun bisa jadi pak, tapi bukan begitu. Makanya kalau orang hukum selalu mengatakan Undang-Undang 170 Pasal 15 itu harus dijunto ke Undang-Undang 13 Pasal 190 pak, di mana sanksi pidana kita rubah menjadi sanksi administratif. Kenapa? Ak. Karena kita melakukan ini seperti itu supaya tidak lagi menjadi mainan. Karena kalau mm -hmm. sanksi itu dijadikan mainan, itu berat. Mm -hmm. Makanya yeah, kalau yeah. kita lihat dari sanksi administratif, itu dimulai dari teguran sampai dengan penutupan perusahaan. Itu yeah. proses panjang. Itu bukan proses sederhana. Dan di situ tidak akan bisa bermain seseorang. Itu yang mau kita hindarkan. Dan sekali lagi, itu itu yang kita bangun, print uh, berpikir yang positif, bahwa sanksi-sanksi itu bukan hanya berbicara tentang kurungan tiga bulan, ataupun yeah. denda 100 nya tapi hmm. adalah sanksi administratif. Bagaimana perusahaan itu kita tegor, kemudian itu dijadi viral, dan kemudian ditutup perusahaannya. Nah, proses inilah oleh SMK3 diberi peluang, diberi ruangan untuk kita bisa masuk dengan baik. Jadi sekali lagi memang kalau kita bicara menjadi menarik. Dan tadi, mohon maaf Pak Rahmat, ya. pertanyaan Pak Januar juga menjadi menarik. Apakah P2K3 itu menjadi penting dari banding dengan organisasi lain di nah. SMK3 sudah kita nyatakan organisasi yang diakui hanya P2K3 tidak nah. ada organisasi yang lain dan dia harus direct dari top manajemen dari top manajemen ya Pak ya uhum. ya direct jadi kalau boleh istilah umumnya itu selalu kita katakan P2K3 itu adalah dileher dari organisasi ya jadi nah itu yang menjadi menarik kenapa dengan P2K3 melakukan justifikasi, karena dalam tugas P2K3 di Permen 0487, di pasal 4 ayat 2B-nya, dan 2C-nya, itu secara eksplisit sudah menunjukkan bagaimana tugas P2K3 yang sangat berat. Bukan hanya sekedar rapat-rapat. Yeah. Dan selalu saya katakan, P2K3 itu tugasnya adalah daily operation, bukan manly operation. Oke. Okay. Nah, karena itu sistem manajemen ketiga, saya tadi apresiasi dengan Pak Rahmat, sudah mengatakan cukup baik, ya mari kita dorong supaya ini semakin baik dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Mungkin demikian Pak Rahmat, Pak Edi, dan Pak Maksun. Iya, luar biasa Pak Saud. Luar biasa. Aduh, terima kasih Pak Saud. Alhamdulillah ya. sudah hadir, jadi bisa menambah insight buat kita semua Pak Saud. Ya terima kasih. Makasih. Terima <laughs> Aa, masih lanjut ke Pak Aswar, Pak Januar Aswar ya. Ya. ya Oke. Okay, ya. Masih yang tadi kan belum selesai baru berapa pertanyaan. Selangkan Tapi sepertinya aja. dari jawaban Pak Saud tadi, alhamdulillah sebagian besar udah menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, di sini ya Pak ya, Pak Aswar ya. Mudah-mudahan cukup puas. Ya. Jadi. pak Edi ini pengalaman. Eh mana Pak? Yang pertanyaan apa tuh keempat tentang apa? Oh bagaimana cara mendapatkan ya. piagam modu? Ini kriterianya mungkin Pak Saud juga nih yang yang paling uh, paham juga Pak. Bagaimana Pak ini pencarahannya ya. untuk yang nomor empat Pak? Iya, jadi kebetulan saya adalah orang yang juga melahirkan konsep jadu eksiden sampai dibawa ke istana. Nah. <laughs> ini ini jadi hari ini aku ditodong ini. <laughs> Artisnya di sini. <laughs> jadi jadi gini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah bersyukur ya kita kehadiran uh, Bapak Saud nih. Oke, Mangga, silakan Pak Saud lanjut ya, aja jadi, Pak. Ya. jadi awalnya zero accident itu adalah definisinya tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hari hilang lebih dari dua kali 24 jam. Pengertian ya. hari hilang adalah terjadinya kecelakaan yang belum bersifat hospitalize. Tapi kalau dia sudah bersifat hospitalize, itu dengan sendirinya dua kali 24 jam tidak berlaku. Nah, mm -hmm. karena itu zero accident. Kita masih berasumsi terjadi kecelakaan, tapi tidak menghilangkan hari kerja lebih mm -hmm. dari dua kali 24 jam. Nah, kalau terjadi dia melebihi dua kali 24 jam, maka direseident itu tidak dapat karena semua angka akan menjadi nol. Mungkin nah, Pak kan? Rahmat ingat dulu pernah saya melakukan penilaian di Freeport. Iya. Yeah. Di satu waktu di zamannya Pak eh, apa nya presdirnya Pak siapa Pak Anto. Dengan Pak, Anton. Pak, Pak, Muji, Pak Muji jadi bagian HRD-nya. Oke, ya. Okay, yeah. Nah, itu dulu kan pernah menjadi menarik. Semua orang mengatakan nggak mungkin Freeport bisa dapat Zero Accident. Saya bilang bisa, karena kecelakaannya adalah seperti apa yang harus kita definisikan. Nah, awalnya memang Zero Accident itu adalah kita berikan apresiasi karena kita ingin menjawab tantangan dunia yang mengatakan Indonesia itu adalah penghasil kecelakaan terbesar di dunia. Dan itu itu itu yang kita mau hilangkan image itu sehingga kita munculkanlah apresiasi, memberikan penghargaan kepada pemerintah melalui pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil. Ya, Tapi ya. kalau kita jujur, sistem itu kita rubah. Jadi undang-undang 170 dalam pelaksanaannya dikuatkan oleh SMK3. Output dari SMK3 itu adalah zero accident, Pak. Hmm. Jadi Tadi pertanyaan Pak Januar adalah bagaimana? Ya, harus kalau mau dapat eksiden dia harus SMK 3 dulu. Itu seharusnya. Dan itu yang benarnya. Itu yang mungkin bisa ditambahkan, Pak. Ya, ya. Jadi bagaimana, Pak? Saud, mohon maaf diulang kembali. Mungkin dari ya, jadi, kita belum belum kan jadi, jadi kalau mendapatkan eksiden itu dia sudah harus menerapkan terlebih dahulu SMK 3. Karena oh iya, betul ya Pak ya. Salah satu ya. syaratnya harus itu dulu ya, ya Pak ya. Ya, karena output dari SMK3 itu adalah harusnya zero accident. Jadi output dari SMK3 adalah zero accident. Itu yang harus kita garis bawahi, Pak. Eh, uh, ya, ya. Betul, betul. Ya, sepakat itu. Ya. Jadi memang salah satu syarat untuk mendapatkan zero accident ya dia harus menerapkan sistem dulu ya, Pak ya. Betul. Dan tentunya sudah dapat ini ya, Pak ya, pengakuan dari uh, lembaga independen itu ya, Pak ya. Nggak hanya sekedar penerapan ini kan Pak, bahwa sudah ya. dapat sertifikasi ya Pak ya? Ya, jadi sekali lagi, kita mungkin juga harus clear mendefinisikannya Pak. Berdasarkan peraturan PP50, yang wajib itu adalah menerapkan sistem, bukan menerapkan auditnya Pak. Mm -hmm. Kewajiban menerapkan sistem itulah yang harus kita dorong untuk okay. membuktikan sistemnya sudah jalan atau tidak, maka di Ba dipakailah alat ukur yang namanya audit. Audit. Tuh. Jadi audit itu adalah alat ukur. Sehingga kalau kita lebih mendefinisikan lebih jauh, pernyataan itu menjadi menarik. Dalam pasal 16 PP50-nya dinyatakan bahwa perusahaan dapat mengajukan. Nah, sifatnya jadi voluntary. Kecuali hmm. perusahaan yang punya potensi bahaya tinggi itu mandatory. Ya. Yeah. Itu dia membacanya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Baik, baik. makasih Pak Saud. Ya, cara saat jelas ya Pak Ianwar. Mudah-mudahan clear. Silakan A. Ya, Minggu. Ini kebetulan uh, ada Pak Saud minta komentar dari kita nih. Baru-baru ini ada kasus di mana supervisor tidak membuat izin kerja petugas K3 yang bertugas dikenakan tindakan hukum. Bagaimana tanggapan Pak Rahmat terhadap kejadian tersebut? Apakah sudah sesuai jika ada kesalahan sistem yang dilakukan oleh supervisor tapi uh, petugas K3 juga terimbas sebagai tersangka? Tetapi seharusnya top manajemen. Bagaimana tips agar tidak jadi tumbal? Nah, mungkin ini uh, ibaratnya semacam kayak tips buat Uh, apa ya secara teknisnya di lapangan harus seperti apa gitu. Banyak yang beranggapan K3 saat terjadi kecelakaan serta-merta itu ada itu salah ahli K3 bukan salah sistem. Jadi lebih ke human error. Oh, oh, Pak Saud ya aduh saya komunikasi dengan Pak Saud <laughs> jadi nggak enak nih. <laughs> nggak apa-apa dah. Mungkin Pak Saud eh, sebenarnya bukan bertanya. Dia hanya men pertanyaan beliau sebenarnya kan tujuannya untuk untuk para peserta semua. Gitu ya Pak Saud ya. Saya, saya sih seperti itu. Jadi uh, nanti kalau mungkin Pak Pak Edi mau menambahkan silakan Pak Edi ya. Karena yeah. pertanyaan Pak Saud ini luar biasa yeah, sangat yeah. menarik sekali. <laughs> Apalagi ini terkait juga dengan terkait ini ya Pak ya tugas tanggung jawab pengawas yeah. yang sebenarnya ya Pak ya. Oke yang yeah, kadang-kadang. Ali tiga Pak. Jadi sebenarnya saya bukan sekali lagi ya, memang ingin memberikan insight juga kepada kita yeah, semua. Betul. Mohon maaf. Yeah. Ini ini menjadi tantangan kita saat ini. Jadi setiap terjadi yeah. kecelakaan itu selalu alika 3 atau petugas K3 yang jadi tumbal. Yeah, yeah. Iya, iya. Sistem itu sistem itu tidak berlaku. Padahal <tuh> harusnya kalau, kalau kita angkat tadi, sistem itu harusnya top manajemen yang kita dorong ke penjara. <tuh> itu, itu kalau saya sih sebenarnya. Yeah, jadi sekali yeah. lagi mohon maaf, ini bukan apa bukan mencoba He -he. bertanya tapi mungkin Pak Rahmat punya pengalaman atau Pak Edi punya pengalaman tapi kita kita share saja yeah, kepada teman-teman yeah. bahwa yeah. harusnya kita dorong bukan kita yang jadi tumbal yeah. tapi yang tumbal itu adalah top manajemen yeah. itu yang namanya tanggung gugat tanggung tapi gugat Tapi larinya yang lari kan sekarang Iya yang larinya kan sekarang ini tanggung jawab Pak jadi ini yeah. yang mungkin perlu dalam kita melihat Oke, dalam kita memberikan materi SMK3 ini Juga menguatkan teman-teman Sekali lagi ini, ini semakin Semakin masif ini Pak <tuh> Selama COVID ini Sudah enam kasus yang sama Terjadi berulang-ulang Saya pikir ini perlu diwaspadai gitu, pak <tuh> Ya Pak Saud betul Ya sedikit menambahkan aja Pak Saud Ya betul Pak kalau, kalau saya kan kebanyakan ditambang Mungkin Pak Edi juga ditambang Nanti bisa menambahkan Pak Edi kita diskusi ini aja ya, secara supaya ada insight juga buat peserta lain. Bahwa sebenarnya betul, kalau seandainya ada sesuatu terus disalahkan orang safety, itu adalah sesuatu yang sangat keliru gitu ya. Jadi kalau kita ditambang itu ada istilahnya, saya setuju dengan Pak Saut tadi, ada istilahnya tanggung gugat ya Pak ya. Tanggung gugat, tanggung jawab, tanggung gugat. Nah tanggung gugat inilah yang harusnya dikembangkan untuk diterapkan di setiap perusahaan nih. Jadi program tanggung gugat itu adalah uh, satu program yang uh, melibatkan peran pengawas terhadap masalah K3. Jadi kalau tanggung gugat itu adalah sesuatu yang bisa dikenakan sanksi kalau seandainya dia tidak menjalankan itu. gitu. Jadi sifatnya tanggung gugat itu adalah ke personal, ke individu. Jadi demikian juga kalau kita kaitkan dengan di sini, agar dalam hal ini adalah tidak ada lagi ya semacam save. Orang safety atau orang P2, orang ahli k3 itu selalu dijadikan uh, apa ya kambing hitam. Maka program tanggung gugat ini rasa-rasa sangat sangat tepat untuk diterapkan di setiap perusahaan. Artinya memberikan tanggung gugat kepada setiap pengawas menjalankan elemen-elemen uh, safety, program-program safety yang wajib dilakukan, Dan ini akan dinilai kinerjanya setiap bulan misalnya. Sehingga nanti kalau bagi siapapun yang tidak menjalankan program tanggung gugat ini, maka dia bisa kena sanksi. Kalau seandainya e, misalnya terjadi kecelakaan atau apa, kemudian dikaitkan, dia tidak menjalankan fungsinya. Nih. Tanggung gugat itu adalah misalnya e, safety meeting, safety inspeksi, atau observasi tugas terencana, atau mungkin ya semacam itu, dan ternyata dia... E, mendapatkan e, satu apa ya, satu tanggung gugat di mana dia harus menjalankan program pulang, -pulang tadi e, dalam setiap bulan itu sudah ditetapkan target-targetnya, nah kalau seandainya dia tidak menjalankan itu maka kalau seandainya terjadi kecelakaan ataupun terjadi apa bukan serta-merta langkah hanya menyalahkan ke petugas K3 atau ahli K3, tapi bisa jadi karena si pengawas tidak menjalankan fungsi tanggung gugatnya nah ini yang kita biasa jalankan di perusahaan tambang seperti itu jadi tadi pak saud juga rasanya sudah menyinggung terkait tanggung gugat tadi jadi rasanya pas sekali pak edi mungkin ada tambahan silakan ya mungkin saya ingin uh, ini membahas tentang apa itu kecelakaan yang definisi kecelakaan itu harus jelasnya dan ini sebenarnya hubungannya nanti dengan pihak kepolisian yang ingin masuk dan pihak ppns yang ada di perusahaan eh, bukan perusahaan ya di apa di sektor ter, tersebut ya di contoh kita di SDM itu ada PPNS yang sekaligus eh, biasanya berfungsi sebagai main inspektur ya PPNS itu dia ya kepanjangannya adalah eh, pegawai penyidik negeri sipil PPNS ya pegawai penyidik negeri sipil mereka dididik Ilmu tentang penyidikan, terutama penyidikan kecelakaan, ya. Dan itu sama-sama antara PPNS dengan penyidik Polri, sama-sama dilatih di Sukabumi. Jadi makanya kalau terjadi kecelakaan ditambang, saya pernah uh, hadir dan ini uh, sempat anu ya, sempat apa beda pendapat. Polisi menganggap ini adalah Uh, apa, kecelakaan ini adalah uh, pelanggaran kriminal karena hmm. menyebabkan orang terbunuh. Artinya di situ dia menggunakan pasal uh, apa namanya uh, yang menyebabkan orang terbunuh. Uh, pasal lupa saya pasalnya. Uh, ke, uh, kelalaian, ya kelalaian yang menyebabkan orang terbunuh maka itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Dan pada saat itu main inspektornya cukup kuat, ya. Dan dia mengatakan, mohon maaf Bapak Kepolisian, saya adalah PPNS, saya bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus kecelakaan di tambang ini. Dan nanti kalau ada tanda-tanda ini adalah tindakan kriminal, maka ini akan saya serahkan ke pihak kepolisian. Tapi kalau ini kecelakaan, maka biarkan kami yang akan melakukan penyelidikan, penyelidikan, sampai akhirnya kita berikan rekomendasi bagaimana supaya kecelakaan yang serupa tidak akan pernah Terus. terjadi lagi dan itu uh, saya mendapatkan amanah yang sama dari negara, sama-sama ya, menjalankan tugas negara. Jadi itu yang saya lihat ya, dan ini yang harus diklirkan juga uh, bagaimana supaya kecelakaan di suatu uh, sektor itu yang harus turun adalah PPNS ya, dan itu dia punya kemampuan untuk melakukan penyidikan penyelidikan ya. Jadi itu sehingga, kalau ada indikasi uh, kriminal, maka langsung serahkan kepada pihak kepolisian. Itu wewenangnya kepolisian, tapi kalau itu masih kecelakaan, harusnya kepolisian menahan diri untuk tidak masuk. Yeah. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan, dan mudah-mudahan ini karena ini tadi disebutkan oleh Pak Saud bahwa ini sudah menjadi trending, ya trending, di mana pihak kepolisian mohon maaf, ya, itu ingin masuk ke dalam. Uh, Uh, ranah uh, kecelakaan ya dan itu bisa aja dan itu terjadi kalau itu terjadi ya ini tinggal sasaran anunya di mana ya jadi tadi uh, terkait dengan uh, itu dalam teori apa dominonya Hendrik kan dikatakan itu penyebab utama di uh, root causesnya kan adalah lack of management control nah kalau dari kata situasi saja kan mungkin harusnya ini adalah manajemen bukan ahli K3 tapi saya juga sependapat dengan Pak Rahmat, ya kita harus menggunakan istilah accountability, bukan responsibility. Kalau terkait ini, maka istilah yang tepat adalah accountability. Ini accountability-nya siapa? Apakah supervisor, apakah superintendent, atau bahkan orang safety tadi, orang safety, safety leader, atau ya siapapun, safety profesional? Atau ini top management. Nah ini, kalau kita punya SOP yang bagus, itu akan terlihat di dalam SOP itu ya SOP-nya itu di bagian akhir itu ada uh, akuntabilitasnya siapa ya ya memang di dalam SOP-nya masih tertulis responsibility ya tapi harusnya menggunakan istilah accountability apakah ini accountability-nya si supervisor atau lead hand atau uh, superintendent atau bahkan atau bahkan ya, project management. manager iya, manajemennya ya, nah mm -hmm. itu kan manajemen itu ada tanggung gugat yang harus menjalankan apa yeah. nah di situ so. sehingga kalau mau mengejar orangnya ya cari di tanggung gugatnya di sana tapi kalau kita ya, filosofi kita penyelidikan kecelakaan sebenarnya yang dicari lebih banyak eh, apa masalahnya sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya supaya tidak terulang kembali kalau memang dikejar orangnya memang bisa kita kejar sebenarnya Ya, tapi ya, makasih, mungkin budaya kita di, ya, terutama di, apa, di pertambangan ini, mudah-mudahan tidak mencari orangnya. Ya, kalau mencari, ya. gampang kita cari-cari kesalahannya. Nah, tapi mudah-mudahan kita menyelesaikan masalah, apa masalahnya, dan kita selesaikan itu sehingga tidak ada orang yang dikorbankan. Kalau sudah, ya, ini, tapi harus kesepakatan sih. Ya, tapi yang paling penting ini bagaimana supaya uh, pihak kepolisian bersabar untuk tidak masuk dan tidak menganggap ini adalah tindakan kriminal. Itu yang mungkin... Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke uh, WA saya dan di chat di Zoom. Tapi karena 15 menit lagi mungkin satu aja pertanyaan yang sebetulnya sering banyak ditanyain sama teman-teman, uh, klien kita juga ataupun di manufaktur, yaitu kalau sudah menerapkan SMKP, apakah masih perlu SMK3? ini mohon dijawab dan ini mungkin saya rekam, saya copy paste untuk selanjutnya pertanyaan itu karena diulang-ulang terus Pak ini terima kasih, monggo Pak silahkan jawab terima kasih saya enggak menjawab ya Pak Rahmat, Pak Rahmat aja yang jawab enggak susah juga Oke okay, mohon maaf teman-teman, uh, sebelumnya jadi ini uh, mungkin kadang-kadang agak melebar dari SMK3, tapi nggak apa-apa ya, konteksnya tidak membahas hanya masalah K3, tapi karena berkembang dari pertanyaan dan insight masukan dari Pak Saud tadi, jadi kita melebar, tapi saya rasa menarik sekali pembicaraan hari ini, luar biasa, sangat-sangat menarik sekali, jadi kita nggak hanya fokus terhadap SMK3, sistem SMK3, tapi kita bahkan bisa mendapatkan insight masukan yang lainnya. eh uh, Tapi jadi malu ya kalau memanggil Pak Saud lagi <laughs> untuk menjawab ya. Tapi begini, eh uh, kalau nanti mungkin bisa diluruskan Pak Saud ya. SMK iya, SMKP itu kan sebenarnya juga turunan dari SMK3 ya Pak ya. Jadi eh iya. uh, SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Ini adalah pada awalnya itu adalah dengan terbitnya Permen Esdm nomor 38 tahun 2014. Uh, pada waktu itu saya kebetulan termasuk salah satu tim perumus SMKP, Pak Pak Saud. Ya, yeah. yeah, jadi saya termasuk di bagian tim uh, perumus dari SMKP Minerba itu. Jadi memang kita menyadari bahwa SMKP itu bukan lari dari undang-undang dari yang ada. gitu. Jadi tetap uh, di dalam konsep awal kita membuat SMKP itu adalah memang merupakan bagian dari turunan salah satunya dari PP nomor 50 tahun 2012, di mana dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa uh, perusahaan di uh, sektor yang lain kalau nggak salah begini ya pak ya bahasa undang-undangnya mungkin nggak pas banget itu bisa membuat uh, sistem manajemen uh, keselamatan tersendiri gitu artinya karena kan di pertambangan dengan beberapa pertimbangan kan risikonya spesifik ya, risikonya spesifik, kemudian juga risikonya berpindah, kemudian juga resikonya sangat tinggi, kemudian juga teknologinya juga tinggi, dan juga ada beberapa pertimbangan bahwa secara keorganisasian di pertambangan itu berbeda dengan industri lain. Kita ada namanya KTT, kemudian juga kita mengenal adanya pengawas operasional, pengawas teknis, kemudian Ya banyak-banyak pertimbangan Tentu dimana kalau kita Berbicara industri tambang Tambang hmm. itu adalah sesuatu yang eh, Khusus ya, Sangat spesifik eh, Dan dalam hal ini adalah Amanah undang-undang dalam hal ini adalah Menurut PP no. 50 tahun 2012 pun dinyatakan Bahwa eh, perusahaan Sektor lain bisa men Membuat atau Mengembangkan sistem manajemen Keselamatan tersendiri yang akhirnya itu adalah sebagai latar belakang kita Akhirnya membuat satu sistem Yang lebih membumi Artinya lebih membumi ke arah pertambangan Yang akhirnya disebut dengan SMKP MINEBA Nah dari hal tersebut Akhirnya kan permen 38 tahun 2014 sudah dicabut ya Pak ya Pak Edi ya setelah terbitnya Permen 26 tahun 2018 ya Pak ya Tapi secara Walaupun secara permennya sudah dicabut Tapi esensi Daripada Uh, SMKP tersebut masih ada gitu, masih terus berlanjut, hmm. berlanjut jadi uh, dicabur, ya, permen yang dicabut. Tapi di 26 sudah, uh, ada juga ter terkait SMKP, yeah. bahkan di uh, turunannya lagi. Katmen ya, katmen delapan belas Garing 30 mem 2018 ribu di situ juga di lampiran berapa ya? Lampiran 4 ya Pak Edi. Lampiran ya? ya. empat itu juga membicarakan tentang SMKP, artinya SMKP secara esensi tetap ada. Kemudian terbitlah Kepdirjen 185 ya, ya. yang mendetailkan lagi mengenai masalah pelaporan dan lain sebagainya. Nah berbijak dari situ uh, ya ini ini bahan diskusi juga. Jadi dengan adanya SMKP, perusahaan sudah menjalankan SMKP, kalaupun seandainya dinilai dengan SMK 3 insya Allah semuanya juga masuk, ya, klausul ataupun kriteria kriteria yang ada di ada dalam SMKP, ini sebenarnya juga ada terkandung di dalam SMK 3 gitu ya. Jadi artinya kita tidak tumpang tindih sebenarnya, melengkapi bahkan melengkapi artinya kalau di dalam SMKP itu benar benar ke lokal terkait tambang gitu. Jadi bahkan di situ, uh, ini ya, uh, juga sebenarnya menjalankan SMK3 itu sendiri. Cuman sampai sekarang kan uh, dari, maaf nih, dari pemerintah, dari SDM juga me belum mengeluarkan ini ya Pak Saud ya. Belum uh, menerbitkan, uh, belum mengeluarkan kira-kira uh, lembaga sertifikasi yang ditunjuk untuk sertifikasi SMK belum ada kan Pak ya. Jadi, ya, ya, belum, jadi ya. semuanya masih di... SMK3 ya, lembaga sertifikasi SMK3 Nah, eh, saya kami selaku, selaku pihak swasta nih, kurang tahu nanti arah kebijakan dari eh, pemegang regulasi ya mungkin nanti bisa Pak Saud menambahkan Pak Saud, arahnya seperti apa gitu ya, yang jelas kalau SMKP itu adalah satu sistem yang lebih eh, mengakomodir untuk kebutuhan sistem di industri tambang, ya, klausul-klausulnya juga lebih, ini tapi bukan berarti itu eh, Inline sekali, inline in sekali dengan SMK3. Hanya hal-hal yang spesifik itu akan lebih banyak diatur di dalam SFKP karena terkait dengan uh, sektor tambang tadi. Itu yang saya bisa puluh sampaikan. Ya, saya bisa nambahkan sedikit Pak. Manggak, manggak, manggak. Ya, ya. Uh, ya Pak saat mungkin uh, sekedar informasi bahwa di dalam uh, apa dunia safety kan itu ada personal safety. Kemudian ada kalau di perusahaan yang pakai proses, itu ada proses safety. Nah ini cuma istilahnya ditambang ini bukan proses safety, melainkan operational safety. Jadi dia di dalam SMKP ini ada istilahnya keselamatan pertambangan ini terbagi dua, yakni keselamatan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan, K3 K nah, K K tambang dan K3 operasi tam tambang. Nah, tambang. Kemudian e, kalau di SMK3 kita punya 166 kriteria. Kemudian kalau di SMKP kita punya 500 yang kita sebut sebagai, disebut sebagai requirement. Jadi 500 requirement, hampir sama dengan kriteria sebenarnya kalau kita pakai istilah yang sama. Kenapa demikian? Karena memang e, harus sebanyak itu. Karena kalau enggak maka akan terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan ditambang, itu alatnya mahal-mahal, ya. Kemudian, kemudian kalau perusahaan tambangnya itu sudah jual saham, itu sudah turun harga apanya sahamnya, dan itu bisa merugikan perusahaan itu. Jadi turun harga saham, kekayaan perusahaan akan ya akan cepat hilang ya. gara negara sahamnya turun. Jadi eh, itu sebabnya kenapa di apa di pertambangan itu harus menjalankan 500 requirement tadi. Nah ini mungkin saya hanya menambahkan itu, sedangkan masalah politis itu monggo silakan di, apa, dikoordinasikan antara NAKER sama SDM. Karena ini memang uh, saya lihat ya mulai saya masuk di dunia pertambangan sejak tahun 1993 ya. 1993 saya masuk itu belum selesai-selesai ya antara koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian SDM. Mohon maaf ya, jadi itu faktanya dan ini, ini sebenarnya harus, harus clear ya. Apakah harus SMK3 dijalankan sebagai satu kewajiban atau saya pernah dengar saran dari NAKER adalah eksternal auditnya pakai SMK3. Karena di dalam SMKP tidak ada kewajiban untuk menjalankan eksternal audit kecuali atas permintaan apa, kait ya, kait hmm. kepala inspektur Tambang ya. Jadi kalau kepala inspektur Tambang ingin mengetahui uh, lebih independen maka di, harus menjalankan external audit. Yang wajib sekarang adalah internal audit. Nah ini uh, saya rasa ini uh, apa, bahan uh, mungkin diskusi bagaimana supaya uh, dari naker nakar enak, kemudian dari SDM enak ya. Mungkin itu uh, sebenarnya masih bisa dibahas tentang PP19 ya, PP19 itu menarik sebenarnya, bagaimana implementasinya supaya uh, dua sektor ini uh, enak ya. Nah ini mungkin saya menggunakan kata istilah enak aja. Hmm. <laughs> Ada tambahan dari Pak Saud? Ya, terima kasih Pak, jadi menarik ini. Sebenarnya gini Pak, kita friendly speaking saja. Ya, yeah. PP 50 itu sifatnya adalah minimum requirement. Ya, yeah, minimum requirement betul. Nah, karena itu dalam kata minimum requirement itu, maka masih ada pasti kebutuhan teknis. Ya. Yeah. Dari awal kami melahirkan SMK 3, kebutuhan teknis ini sudah kita muatin sehingga dalam PP 50 dalam pasal 19 itu yeah. ada kita sebut dengan tailor made. Tailor made, tailor -made artinya setiap sektor masih ya. boleh mengeluarkan, mengeluarkan aturan ya. yang lebih sifatnya teknis teknis okay. Dan itu tidak dilarang saya kebetulan saat ini adalah safety expert pada MRT, oke okay. mana MRT itu adalah kereta api tapi ada yang namanya SMKP sistem manajemen keselamatan perkeretaapian ah. kan? betul nah, dimikas awalnya ada ya, pak kalau salah ya ada ada, ada ya. di Migas sistem manajemen keselamatan Migas ya, betul, SMK3. di rumah sakit ada sistem manajemen K3 rumah sakit K3 rumah dan lain-lain, ya, semuanya ya. punya yang namanya tailor-made tadi, pertanyaan ya. kita adalah, apakah salah SMK3 tidak, tidak salah pak itu minimum ya. requirement mm -hmm, itu minimum mm -hmm. requirement, nah kalau memang mau lebih uh, depth, lebih kuat maka seperti yang dikatakan Pak Edi tadi ya mari kita gali dengan kriteria. Sebenarnya, SMK3 salah satu adalah kriterianya berbasis kepada NOSA. Pada awal Oke. kita menyusunnya. Oke. Referensinya NOSA. Dan teman-teman di Pertambangan Umum sangat kenal dengan NOSA saya. South NOSA South ya, Pak? Iya. Ya. Ya. Dan itu teman-teman Pertambangan Umum kenal banget dengan saya. Siapa? Pak Edi, CS misalnya. Udah kenal, tuh. Dan selalu saya sampaikan, ini tidak ada yang salah. Cuman di lapangan terjadi dikotomi. Itu yang masalah, Pak. Nah, karena ketidaktahuan Makanya saya bilang, mari kita berikan uh, Insight yang baik yeah. Bahwa SMK3 itu adalah Minimum requirement yeah. Tapi kalau perusahaan harus melakukan Lebih dalam Seperti kata Pak Edi tadi, melalui perintah kait Why not? Itu kan ada ukurannya yeah. Dan itu menjadi menarik Ukurannya apa? Ini loh kriteria tambahannya Sama dengan yeah. itu yang saya bilang jadi, seperti MRT sekarang, dia sudah dapat SMK3, dia dapat SMK SMKP. Enggak eh, nggak salah? Enggak. Salah. Karena masing-masing ya. saling menguatkan. Dan saling itu memuatkan. menjadi Betul. nilai jual harusnya, Pak. Tapi ya. memang akan menjadi menarik. Pertanyaan yang muncul selalu adalah, kami itu adalah vendor dari pertambangan umum. Vendor dari kereta api. Apakah kami harus menerapkan SMKP? Saya bilang tidak. Yang harus kalian terapkan adalah SMK3. Tapi pada saat masuk di dalam, Klien harus patuh dengan SMKP itu satu contoh, iya. misalnya gitu ya. Iya. Ya, itu mungkin demikian. Pak tambahan penjelasan. Iya luar biasa tepuk tangan dulu deh buat Pak Saud <lacht> luar biasa. Ya jadi demikian ya. jelas ya pertanyaannya ya jadi eh, jangan berpikir bahwa tambah tambah atau SMKP itu berlawanan atau berseberangan enggak sama sekali saling menguatkan ya melengkapi kita lebih. Ini ya, tadi Pak Saud sudah jelaskan lebih detail Saya nggak akan mengulangi, khawatir Bahasa-salah salah, tapi itulah yang Kata-kata yang paling tepat, makasih Pak Saud Luar biasa insight-nya Iya, yes, sami-sami Pak Iya, yeah, makasih banyak Oke, okay, okay. terima kasih ha -ha, silakan. Pak silakan. Waktunya gimana? Raut, Pak Rahmat dan Pak Edi, ini waktunya Tinggal dua menit lagi Dan mohon maaf untuk pertanyaan Berikutnya mungkin akan dijawab melalui uh, Youtube yang akan nanti Pak Ahmad siarkan setelah uh, mungkin besok ya Pak ya atau iya. besok Sabtu. Mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan tetap uh, kita tampung dijawab dengan nanti. email aja Yo, kali betul. ya dengan japri nanti kita lihat